Aku itu paling di sini di channel kesayangan kita, of course and one and only. Kau yuk, kakbi mau banget. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga bisa tetap sehat terus and stay safe bersama keluarga di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Little Nightmares 2. Dad, nih, hari ini ya khusus, khusus, khusus, khusus, khusus. Kita pakai baju biru-biru semuanya. Itu. Ya, karena kita tahu hari ini, hari ini Kita akan menghadapi The Thin Man Yang mana dia itu uh, Pakai bajunya hitam-hitam Dan ada nuansa biru dongkernya Yo, Biru dongker Navy nevi Gak boleh nevi, Gaule, nevi. Le, biru dongkernya uh, Bahasa lawas sekalian Dan, of course uh, Untuk kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe Sekarang juga, untuk kalian yang belum nonton Episode sebelumnya Langsung saja nonton di playlist yang ada The Little Nightmares di channel ini Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. oke. So, langsung saja kita lanjutkan petualangan kita tanpa banyak cincung-cincung lagi Press circle to start Resume Hari ini kita akan tegang ya tegang terus <laughs> Kayaknya last ya, tapi Iya, kita gak tau Oke, okay, oke, okay, baru main, Pak. Takut uh, Tapi kita harus berani untuk menghadapi ini semuanya, oke? Okay? Wow, wow, wow. Waene, waene. Waene, waene, waene. Oh. Ya. Kirain ada tangan gitu. Gak ada pak Gak ada Lari aja, lari aja, lari aja, aja Rasa aku gak enak Rasa aku gak enak Wait me right there Oh, uh. Wow Oh, Masih bisa nanggain? Nanggain nang nang nang. nih anak uh, Bisa nggak? Oke okay. hmm. Tapi kayaknya dia nggak bisa bawa muka Soalnya perutnya sakit Ya ampun Pak Tin Pak Tin Eh Pak Tin Men Eh so ya ampun ya aku muter-muter guys dan ternyata eh eh mono dan ternyata solusinya itu bukan seperti yang kita bayangkan tidak tidak tidak dengan menutup itu jadi setelah ya Allah aku muter-muter 10 menit ya Allah 10 menit 10 menit dari dua pintu gini jadi itu ada kombinasinya Ternyata uh, Satu Oke okay. Oke okay. Dua Terus Tiga Terus Tiga Loh Sekali lagi sebenarnya bener kok tadi loh C restart dari cek yes Oke okay. kita mulai dari awal lagi langsung saja satu what I told you Aduh itu nyari eh muter-muter pintunya tak buka lemarinnya tak panjati lo. lho GGWP Puzzle Oke okay. wait wait ikut tangan nggak Oh bukan bukan asap asap cuma asap Aduh lihat kok oh, kok banyak pintu ya Wih, ini ngingetin aku sama Sally Face sih. Game Sally Face. Pernah main Sally Face? Main no Sally Face. Oh. Coba satu-satu dulu ya. Jelas bukan pintu ini Di atasnya itu ada habis nge-solve itu senang Oh ini enggak ada apa-apa enggak -apa. ada topi gitu ada rahasia gitu kenapa ya di sini ada Paradox Room sama levitating stamina bahan itu paling malas kayaknya iya saya males sajanya eh sajanya <laughs> sebenarnya males sih cuman rasa pengen ingin tahu yang lebih tinggi itu yang menggiring saya semakin jauh dan jauh dari apa jauh dan jauh masuk ke game ini jadi buruk kayak kita semakin gak jelas kita ini siapa wait oh. mm. Mm. Matiin kombinasi ini tambah ya apa ta anggar-anggara lah lari eh nyampe bagus Oh uh, kok tambah banyak ya ya ampun eh, serius kita tambah pura loh, rek. kita semakin enggak tahu kita tuh siapa lihat entahlah ini apa Oh Ih, apa ini it's the guts No. Oh, bagus sih. Bagus sih, kemudian oh oke. Okay. kok di blur terus fungsinya kita punya jembatan ini apa? Nah, coba tadi kan kita muncul musiknya Apakah musik itu kita bisa jadikan patokan? musiknya musiknya musiknya musiknya bro. Di sekolah enggak sih? Apa cuma perasaan aku doang? jadi monster gitu gak apa-apa kali ya kalau mati, ulang ya iya yeah, kak no hey, it's okay Kan yang enggak, enggak lu. Oh, yang kita tidak bisa lewat situ, tapi dia enggak kita harus gancurin itunya sih kotak musiknya sih tapi gimana Waduh, wadidat daw. Palu itu dia terbangkat sendiri dengan dipancing kesini, nggak bisa. minta, time. Ya, ya, ya, ya, tak boleh ke jam why six why kamu itu tak selamatin tadi kok ya ampun ini gimana ini lagi kok banyak Aduh apa ini yang enggak tahu ini apa ya lari kali ya Dan ini sebenarnya kita, Dek. Mana gitu loh, apakah? Apa ya pun? Is that a place called Hell? When we are alone. ha <laughs> Aku <laughs> Aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kan seperti itu eksekusi terakhirnya. Aku itu ya ampun selama ini mikir kalau well ada rumor ya namanya juga rumor pasti bocor tuh. Tapi aku selama ini itu puasa untuk lihat apapun yang berhubungan sama Little Miss tuh Fakta-faktanya terus uh, apa? Semuanya itu aku puasa, kenapa? dan memang ada sedikit rumor yang aku dengar. Six itu jahat, Nah tapi jahatnya gimana? Itu aku nggak tahu. Dan setelah adegan ini, aku lihat yang nggak kaget, like, apa, siapa uh, the thin man itu ngejar dia, nangkep dia, bawa dia masuk ke TV lagi, nyolek dia segala macam, nggak kaget. Soalnya ada satu momen dimana ketika mereka udah mau selesai, udah mau ya happy ending lah, kurang sedikit lagi portal TV-nya mau nyampe. Sama sih, seni anak ditinggal. Dan that's why mono itu ada di dalam dunia transmis transmission. Terjebak di dalam dunia transmission ini tadi. Aku masih bingung sih batasannya realis sama transmission itu di mana batas dunianya tuh di mana? Aku bingung. Tapi nggak kaget. Apa? Ya pun banyak langsung banyak teori di kepala aku Rek. Satu yo, aku mikirnya uh, pertama six itu memang anak yang diculik The Hunter yang pertama. Terus kemudian dia itu. Uh, terjebak di dunia transmission Terlebih dahulu Terlebih dahulu Kemudian uh, Well aku gak tahu gimana sistemnya ya Tapi mungkin dia ingin mencari Orang yang bisa Replace dia Di dunia transmission ini Nah buktinya apa Six tadi kan sampai jadi monster yang bau besar itu kan Nah kayaknya Itu bukan uh, Apa ya bukan event majunya tapi behind apa, the past masa lalunya the six masa lalunya six itu sebelum diculik sama the hunter aku bingung <laughs> aku bingung cuman ada sih benang merahnya itu ada, cuma tipis banget. Nanti pinginnya tak ulik lagi, pingin tak ulik lagi. Like kalian pingin tahu teori-teori sih mungkin bisa tak ulik lewat video-video gameplayku tentang The Little, Little Nightmares. Mungkin bisa tak buatin video sendiri. Tapi komen dulu kalian mau apa nggak? Like. kalian nggak mau ya ngapain aku buat buat? <laughs> so mungkin itu, mungkin itu. Jadi uh, aku dari adegan ini lihat. Six, itu cari penggantinya dia di dunia transmission Dimana agar dianya bisa nanti keluar Ke realisme kita ini dunia nyata Dan akhirnya masuk ke little nightmare yang demau Mungkin seperti itu Dan otomatis dia harus mengorbankan temannya ini Mono ini Tragis sih mono ya Udah pertama nyelamatin dia di The Hunter Nyelamatin dia Di Transmission Tower Tapi dianya sendiri malah Tragically Terjebak di Transmission Tower Dan Tumbuh dewasa Jadi seseorang yang Gak tahu Arah mungkin ya. Dan kayaknya fakta tentang The Thin Man Adalah The Hanging Man itu juga terbantahkan lewat ini gitu loh bukan, mereka beda orang The Hanging Man ya, Hanging Man yang ada di The Mouth itu dan The Thin Man ya, yeah, The One and Only Thin Man yang kita tahu adalah Mono itself tapi, GGWP banget sih game ini uh, Seneng banget bisa namatin sampai akhir Dan kita nikmatin kreditnya ya Ya ampun orang-orang ini berpikir sangat keras Orang-orang yang banyak ini JGWP banget Web banget Oke Kita ulik dari gamenya ya Aku suka banget sama artnya Aku suka banget sama atmosfernya Aku suka banget sama ketegangannya Ketegangannya, storynya Itu aku suka banget unpredictable terus tetap bisa aku Tetap bisa bikin aku dedekan meskipun puzzle yo momen puzzle tapi aku dedekan main puzzle apalagi yang kejar-kejaran dan lain sebagainya well it's it's really cool tapi yo tapi aku paling bunci benci dari game ini tuh apa pake Bug bugnya itu masih ada dan di momen-momen krusial itu ngebug itu tolong tolong pikirkan itu bagaimana itu rasanya hati pemain menghadapi bug di momen krusial. tapi overall aku sangat rekomend game ini ke kalian semua dan itu bukan apa yo bukan bukan apa yo karena nih uh, semata-mata karena aku main game ini aku rekomend ke kalian enggak tapi bener benar ingin tak rekomendin ke kalian kalian pingin main Maino, it's really fun to play. Huh, finally, tamat. Nah, habis ini kita mau main game apalagi yo. Tapi, aku kayaknya mau itu. Rehat dulu dari game-game yang beransur, uh, berunsur ya, beransur. berunsur Berunsur keterlangan dan misteri, aku pengen main game petualangan. Game petualangan apa? Masih belum tahu. Nanti cek terus update-nya di channel aku, itu pola paling... oh ya kalian belum subscribe ayo re, subscribe po oh. kalian gak, gak anuta, merasa berdesir begitu hatinya melihat saya setiap main deg-degan dan sengsara gitu apakah tidak berdesir, hati kecil kalian Akhlakul kalian, apakah tidak berdesir sedikit pun ayo re, subscribe po oh. I just want to subscribe, it's free subscribe iku gratis, karibu, menonton Kak sih ini apa time song ini The Hunter time song The Hunter tapi kreditnya panjang itu ternyata oh panjang kreditnya banyak orang berarti banyak kepala harus secara detail dan nah, macam song yang paling aku suka itu ini time song The Hunter itu kayak menunjukkan keganasannya The Hunter, mana loh aku suka banget sih itu sama itu theme song utamanya yang, ting ting ting ting ting, itu sih dua favorit gue itu. Kalau lainnya oke okay lah membawa ketegangan tapi belum terlalu ngeh di hati. Yang paling nengah di hati itu theme The Hunter, cekik cekik cekik cekik, itu sih ya. Kita nikmati Kreditnya uh, Kita lihat Orang-orang yang berjasa membuat Game ini feel alive uh. Tapi kayaknya aku denger-dengar Habis ini, kalau misalkan mereka bikin sequel lagi Kayaknya nggak sama Tarsier Studio yuk. Apakah itu benar? Komen di bawah ya, kalau kalian tahu tentang rumor ini Tapi aku enggak tahu kalau misalkan yang bikin Tarsier Studio aku akan percaya hasilnya unpredictable, di luar dugaan tapi, apakah studio yang nantinya akan direkrut sama Bandai Namco akan menghasilkan uh, image The Little Red Mers ini lebih ngeri lagi atau menjadi, ya bagusan sama Tarsier Studio gitu. apakah seperti itu? tapi komeno kalau kalian uh, tahu update-update tentang Tarsier ini gimana sih nasibnya di internet ke kedepannya? Eku komen I need to know from you itu. Wow. Aku pengen ya mau tepuk tangan aku sampai akhir kredit karena, wih favorit banget paling banget game ini yo masih ngeri masih penuh misteri dark dan lain sebagainya dan aku penakut itu sebenarnya yo kan A aku sebagai seorang penakut menghindari hal-hal yang berbau misteri dan ini tapi game ini itu malah bikin aku yuk main yuk <laughs> gitu. ini kontradiktif sekali dengan jiwa penakut saya no, lo ha, tapi es koren apa es koren ampun, Sungguhan ini mau tak tampilan semua ya. Sepanjang apapun kredite Sepanjang apapun nanti jadi videonya Tetap tak tampilan kredite Bye, Karena aku pengen berterima kasih Sama yang buat game ini Cium. halo Rasanya Habis tamat itu ya seperti memandang kemenangan hmm, meskipun gamenya dengan ending yang tidak terduga tapi ya aku merasa lega bisa mainin ini sampai akhir dengan keringat dan air mata tentunya iya <laughs> <yuk> loh, bayangan lo, aku ketemu banyak ancaman jelasin no, banyak, tekan-teki ruwet besar kejaran terus belum lagi uh, tahu gimana waktunya sembunyi atau waktunya lari atau waktunya momentum itu datang kayak cepet-cepetan sama momentumnya aku harus gimana ya, aku harus cekatan padahal aku bukan pro gamer aku suka ngegame, tapi aku tidak semaniak aku ambek game aku hanya suka game dan aku ingin memainkan hal-hal yang bisa sama-sama kita nikmati. Hmm. jadi Tadi nggak nggak koyok, moyong moyok, yuk. Oke okay, we'll mi, it Gameku itu sedikit, cuma berapa pieces doang yang aku suka. Gitu. Jadi yes, kita nikmati sama-sama seadanya ini. Yang pun bunyi ini. Itu loh, momen tangan itu loh Yeay Pandainamku Entertainment Harus buang kayaknya gitu. Pandainamku, punya game kayaknya, gitu. sumpah Tertier Studio Thank you so much for making this game It's really amazing to think that you ever create udah nonton sampai akhir tapi dorong subscribe sampai detik ini Allah sungguh terlele kalian <laughs> Oke okay, see you next episode dengan game baru tentunya karena game ini sudah selesai and gladly tapi kalian yang pingin mau eh mm, mm, mm, mm, mm, mm. bagi kalian yang pingin tahu teori-teori mungkin ya setelah ulik sedikit tanpa bikin video sendiri kalian bisa komen di bawah ya komeno kak engin, engin. gimana terserah ya pokoknya komeno dan tak tumbuh oke okay? see you to the next episode and ciao dadah dadah dadah dadah dadah dadah dadah dadah, dadah.